Terima kasih buat yang udah datang semuanya. Oh. Doaineta sehat-sehat, pintar-pintar ya. Hai. Semoga jadi anak yang berguna. Sampai <laughs>